apakah langkah selamat untuk membeli rumah dari Pemaju pastikan Pemaju yang kita ingin beli itu mempunyai reputasi yang bagus antaranya dia telah mempunyai pas projek yang banyak yang bagus tidak ada komplain daripada orang-orang yang membeli dengan Pemaju tersebut kewangannya bagus reputasinya bagus dan yang terpaling penting sekali ialah Finishingnya pun bagus pastikan you telah mempunyai goal yang tetap berkenaan dengan rumah yang you nak beli tu adakah you tinggal di situ lama ataupun kurang daripada 5 tahun kalau sekiranya kurang daripada 5 tahun mungkin menyewa itu lebih baik untuk you jadi apa yang kita kena lakukan ialah kita kena kira berapakah pulangan yang kita dapat sekiranya kita akan menjual rumah tersebut dalam jangka masa yang kita telah rancangkan tentunya 10 tahun, 15 tahun dan sebagainya semak kewangan kita adakah kewangan kita kukuh kita mampu tak membayar deposit yang diperlukan sekiranya perlu kita mampu tak membayar bulanan adakah pekerjaan yang kita miliki ini tetap ataupun sementara jadi lihat semua angle dalam bahagian kewangan semak pula dengan bank Apakah interestnya sekiranya interestnya bukan bukan jenis fix sekiranya bank negara menaikkan kadar semalaman overnight rate adakah ini akan menjejaskan kita Tema kawasan yang kita nak beli ini ini adalah untuk semua jenis rumah yang kita nak beli sama ada sub sale ataupun rumah under construction semak